halo selamat datang kembali di channel tanaman obat dan khasiatnya daun salam merupakan tanaman herbal yang umum digunakan sebagai penyedap rasa karena mempunyai aroma khas yang membuat makanan semakin nikmat Selain sebagai bumbu penyedap, daun salam ternyata memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan. Daun salam ini memiliki beberapa vitamin dan senyawa baik seperti vitamin B2, vitamin B3, vitamin C, tanin, alkaloid, steroid, triterpenoid, dan flavonoid. Kandungan ini yang membuat daun salam memiliki banyak khasiat bagi kesehatan. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah beberapa manfaat daun salam untuk kesehatan. 1. Mengobati luka ringan. Sebagai salah satu jenis daun yang memiliki kandungan antiinflamasi, daun salam dapat menjadi pengobatan pada luka yang mujarab. Kamu hanya perlu menumbuk daun salam dan mengoleskannya pada luka atau bekas luka sebagai obat luar. 2. Menyehatkan pencernaan. Daun salam memiliki efek yang sangat kuat pada sistem pencernaan kandungan di dalamnya membantu melancarkan buang air kecil menurunkan kadar racun dalam pencernaan dan meredakan sakit perut apa yang terdapat di dalam rebusan daun salam juga efektif untuk mengatasi iritasi usus besar dan mengurangi gejala penyakit celiac yang merupakan penyakit autoimun akibat konsumsi gluten selain itu enzim yang terdapat di daun salam akan membantu mencerna protein yang sulit diproses dalam tubuh sehingga penyerapan nutrisinya lebih maksimal 3. Bersifat antiinflamasi. Salah satu manfaat terpenting daun salam adalah kemampuannya untuk mengurangi peradangan di seluruh tubuh. Daun ini mengandung fitonutrien unik bernama partenolidae yang dapat dengan cepat mengurangi peradangan dan iritasi. 4. Mengobati asam urat. Tanaman herbal ini memiliki kandungan quercetin, miristin, dan mirisetin yang bisa menurunkan kadar asam urat. Daun salam juga bisa menghambat aktivitas dari santin oksidase yang menyebabkan asam urat meningkat. 5. Menjaga kesehatan jantung Asam kafeik dan senyawa organik penting yang dapat ditemukan dalam daun salam mampu meningkatkan kesehatan jantung. Konsumsi air rebusan daun salam dapat memperkuat dinding kapiler di jantung dan menurunkan lemak jahat pada sistem kardiovaskular. 6. Menurunkan tekanan darah dan kolesterol sebagai obat alami yang banyak digunakan, daun salam juga bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah dan kolesterol pada tubuh. Daun salam mengandung flavonoid yang berfungsi untuk menurunkan tekanan darah. Selain itu, daun salam juga memiliki kandungan kersetin yang mampu menurunkan kolesterol di dalam tubuh. Kamu dapat meminum air rebusan daun salam setiap hari sebagai obat alami untuk mengontrol tekanan darah tinggi dan kolesterol. 7. Mengobati diare, pertumbuhan bakteri E. coli, Salmonella spp. dan Vibrio cholera merupakan jenis bakteri yang sering menjadi penyebab diare. Nah, salah satu obat alami yang sudah terpercaya untuk mengobati diare adalah daun salam. Daun salam memiliki kandungan etanol yang bisa menghambat pertumbuhan bakteri penyebab diare. Cobalah untuk meminum air rebusan daun salam sebanyak 2 gelas. Dengan begitu, diare akan lebih cepat sembuh. 8. Menjaga fungsi saraf. Konsumsi air rebusan daun salam secara teratur akan membuat kamu mendapatkan manfaat vitamin C, asam folat, vitamin A, antioksidan alami, serat makanan dan vitamin B seperti niacin, pyridoxin, asam pantotenat dan riboflavin. Konsumsi 4 sampai 5 daun salam secara teratur akan membantu dalam fungsi sistem saraf, sintesis enzim dan mengatur metabolisme tubuh. 9. Menjaga daya tahan tubuh Air rebusan daun salam diketahui dapat membantu menjaga sistem kekebalan tubuh manusia Hal ini karena terdapat kandungan vitamin B6, B12, C, dan D pada air rebusan daun salam yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh Selain itu, vitamin C pada air rebusannya bermanfaat untuk melawan radikal bebas Cara membuat air rebusan daun salam untuk menjaga kekebalan tubuh pun mudah Kumpulkan 10 hingga 15 daun salam segar, lalu rebus dalam air sebanyak 3 gelas. Tunggu hingga air rebusannya menyusut sekitar 1 gelas, lalu minum 1 gelas air rebusan daun salam secara teratur. 10. Menghilangkan stres Berendam dengan menggunakan rebusan daun salam ternyata bisa meredakan stres dan membuat pikiran menjadi fresh kembali. Kandungan senyawa baik yang ada di dalam daun salam bisa membuat tubuh menjadi lebih segar.